terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah kabar spesial banget nih dari kok Chris Sebastian Di akun Instagram pribadi miliknya, kok Chris mengungkap sebuah postingan foto kebersamaannya nih dengan Leslar dan kok Wow, masalah banget persahabat ya ini adalah pemandangan yang sangat indah. Mudah-mudahan hubungan mereka selalu harmonis dan selalu menjalani dan selalu menjalin silaturahmi. Wow, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan selalu bahagia untuk mereka. Amin. Nah, kita lihat persahabat ya. Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Kok Krisni. Selamat malam, para suami yang kalau lagi nongkrong sama teman-temannya lalu ditelepon istri, langsung kabur pulang. Katanya tuh ya. Jomblo mana paham Kata kau Chris Aduh, Masya Allah banget ya luar biasa dan Kita lihat banyak sekali komentar dan tanggapan juga yang diberikan Salah satunya dari TV dari Karlina Wah mantap kok Katanya itu masya Allah banget ya luar biasa Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Dan selalu menjadi seorang inspirasi untuk banyak orang Selanjutnya para sahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial di lokasi syuting ya Wow, Papa Bilar ini makin keren aja nih para sahabat yang pakai motor itu tuh luar biasa di matchnya Semakin aur-auran, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dilancarkan Dan diberikan kemudahan untuk apapun yang dilakukan oleh idola kita ini Diunggah kembali oleh akun HP Kentang kata Sultan ada kalimat caption yang dituliskan ini di persahabat ya, opa lokal nggak bikin bosan katanya tuh Allah banget ya kakak Pilat, ini dijuluki sebagai opanya lokal nih ya mudah-mudah banyak orang yang sayang banyak yang mendukung mensupport untuk Papa Bilar. Selanjutnya juga persahabat kita lihat nih Ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan di lokasi syuting Ternyata di ke Jora ini sampai malam ini Temani suami tercinta kerja persahabat yuduh, Setia banget ya istri tercinta Selalu mensupport, selalu mendukung, selalu ada di samping suami nih Wow, Masya Allah banget ya Salah satu kebanggaan kita yang selalu kita tentu doakan Persahabat ya. mudah-mudahan Dede selalu diberikan Kekuatan, kesabaran menghadapi orang-orang Yang selalu culik. Diunggah kembali oleh akun Charles Lesler, persahabat dia ya. Ada kalimat gasen juga yang dituliskan Bunda Utu nemenin B Syuting sampai malam Jadi stop dia ngadi, ngadi ya tuh yang sudah jelas Malam ini, Lassie Keciora Temani suaminya syuting Sampai malam hari Luar biasa persahabat ya Pokoknya bahagia Pokoknya tentunya selalu dibuat bangga oleh Dede dan kakak Bilar Selanjutnya kita lihat persahabat ya Masya Allah ini adalah momen ketika Dede Alastik Kejora Ingin pulang bersama kakak bila Persahabat ya, perhatikan Wah sudah selesai syuting Dan tentu mereka akan pulang persahabat ya Apa mungkin Tentunya mereka akan Bermain sepak bola, duh ini kan malam Jumat bersahabat ya. Mudah-mudahan saja dapat vitamin manja yang kita dapatkan dari Lesti dan bilar. Ada sebuah kalimat kesen juga yang Tuliskan dalam postingan tersebut nih persahabat ya Pabi dan Bunda Utun udah pulang nih Semoga mereka sehat ya Oh iya ini malam Jumat Apakah ada channel main bola? Jika tungguin aja persahabat ya Mudah-mudahan ada kejutan dan cirukan vitamin manja dari dedek dan kakak bilang Berikutnya kita lihat persahabat ya Ada unggahan dari akun Hans leslar Ini meripos kembali Sahabat ya, postingan pesan dari Kejora Subuni ini wajib dipahami Untuk kita semua Ada sebuah kalimat Biar gak bolak-balik gimana Kalau para ustadz ustazah dikumpulin tuh nah ditanya barang-barang kali aja para wartawan pengen tabayun dan kalau bisa sih nggak melulu soal let's lar bisa kayak tambah wawasan ilmu yang lain misal bagaimana hukumnya menebar berita yang belum tentu benar misalnya lagi hukumnya terlalu ikut campur orusan orang lain misalnya lagi hukumnya mencari kesalahan orang lain dan berburuk sangka Nah, lumayan kan ya, jadi tambah ilmu selain kerja, juga dapat pemahaman ilmu Biar gak subuh pendek betul apa tidak, tuh persahabat ya Ini luar biasa Ini wajib kita pahami persahabat ya Karena tentunya kita tidak diperbolehkan untuk selalu mencari kesalahan orang lain Salah satunya banyak sekali berita-berita yang selalu menyudutkan leslar persahabat ya kita harus selalu support menjadi garda terdepan dari Lesti dan Bilar Mudah-mudahan selalu banyak orang yang mencintai Yang selalu mendoakan untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga kita lihat nih persahabat ya, Ada sebuah momen ketika di channel YouTube-nya kakak Bilar perhatikan di situ kakak bilal lagi tertidur di atas kursi persahabat ya Dan istri tercinta Dedek Lesti beserta tim ini lagi ngerjain persahabatnya duh <guluh> Bikin ngakak aja persahabat ya, Masya Allah Tentunya ada yang dikerjai persahabat ya kakak Bilar nih Aduh luar biasa Pokoknya bahagia Selalu melihat keromantisan kegiatan hingga kegesraikan dari Leslar Wow